Diga pertama persahabatnya kita awal dengan Momen cidukan vitamin juga untuk keluarga konoha Ketika Papa B selesai main sepak bola bersama tim Marwa FC Masya Allah Papa B berpelukan dengan Ustadz Fahru Dan menunjukkan persahabatnya Bahwa Papa B sudah tentunya menambah bacaan ke Ustadz Fahru Wah Masya Allah Luar biasa Sudah pandai berbahasa Arab Mudah-mudahan tetap istiqomah Tetap konsisten untuk selalu belajar dan menebar kebaikan Makin bangga, makin kagum Dan pastinya kita selalu mensupport dengan tulus dan semakin kompak Untuk mendoakan yang terbaik buat Lesnar Family. Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh Ken Putih Bilar Selesai main bola, senang banget Si nunjukin dia nambah bacaan ke Ustadz Fahru Masya Allah Hingga komentar pun tentunya banyak sekali diberikan Di antaranya dari akun Bahar Wirta situ mengatakan Kalau ada ketua kelas Pasti rame Dengan tingkah lucunya Dan menunjukkan kebiasaannya berbahasa Arabnya Pokoknya seru katanya Pokoknya seru Kalau ada ketua kelas Selalu ramai Selalu ceria Mudah-mudahan selalu membawa keberkahan Untuk banyak orang Amin Kemudian juga selanjutnya persahabat kita lihat Ini Masya Allah banget dia Ada cedokan vitamin juga yang disuguhkan oleh Papa B setelah main sepak Bola ternyata Idola kesayangan kita tentunya lagi Pacaran dulu nih persahabat ya. Terpantau Pandanya abang Ini luar biasa persahabat ya. Selalu saja membuat kita bahagia Mereka lagi tentunya Movie dead Lagi nonton film Di bioskop ini luar biasa banget, ini kebahagiaan juga dan cedukan yang selalu kita dapatkan. Kita lihat persahabat, namun ada kalimat yang diunggah oleh Papa Babi. Jadi ingat game favorit gua di PS2, dulu outfitnya bundles katanya tuh. Masya Allah persahabat. Ingat banget kata Pak Babi, ini game favorit gua di PS dulu, dulu katanya tuh outfitnya Bunda Lesti Masya Allah emang ada selalu kejutan. Emang ada aja kelakuan yang selalu bikin kita ketawa bahagia dari apa yang dilakukan oleh Papa Bilar Kita lihat juga persahabatnya, tentunya banyak komentar, banyak respon yang diberikan Di antaranya dari akun, dia anggur mengatakan, mau ngedat tuh selfie-selfian gitulah, bukan spill outfit istri katanya Emang beda banget ya Leslar, emang selalu saja membuat kita semakin bahagia kalau orang lain pasti selfie-selfie, para sahabat. Ini mah beda sekali. Idola kita memang leslar. Jangan berhalaf lebih ya, gini doang udah bersyukur daripada tidak sama sekali. <laughs> Ini memang cute banget, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat, apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Selalu diberikan kelancaran. Amin. Dan tentunya para yang kita lihat juga, Sini ada judukan dari IGS-nya Babaji Semalam juga, para memperlihatkan tiket Tiket nonton bioskop Para sambil ngetek nama Leslie dan bilang Ternyata mereka double date nih para ya, Dengan Kak Sania dan Babaji Emang selalu saja membuat kita bahagia Dan mudah-mudahan juga para sahabatnya Pertemanan silaturahmi antara Kak Sania dan Babaji dengan Leslie Tetap terjaga dan terjalin dengan baik Amin Untuk berikutnya juga persahabat Ini ada aksi lucunya Papa Bilar Tapi celana pendeknya melorot ke persahabat dia Saat foto Ini tentunya mengingatkan warga korongan juga dengan Densu Aksinya lucu juga persahabat ya Persis sama dengan Papa Bilar Emang ada aja Kelakuan yang bikin ngakak. Kemudian juga selanjutnya kita lihat di gesnya Gan 12 jam yang lalu memperlihatkan video Pak N lagi tentunya nyanyi menyanyikan lagu lentera dengan tentunya penuh penjiwaan penuh penghayatan, Masya Allah Pak N memang sangat betul-betul mencintai karya seorang Lesti Kejora. mudah-mudahan sehat bahagia, tentunya doa terbaik selalu diberikan untuk keluarga besar Leslar, kita masih menunggu cidukan lain hingga kabar terbaru berikutnya, jangan kemana-mana Terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Lasti dan Bilar. Tentunya, ini dulu formasi di pagi ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Baik, menunjukkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.